Guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber kali ini live bersama Loren Jenar dengan mas siapa? Yunus mas Yunus ya mas Yunusnya minta dipotong dibikin rapi aja rambutnya. saksikan guys sampai selesai saksikan ya memotong okay. mas Yunus Mudah-mudahan nanti setelah dipotong, makin keren dan makin ganteng, ya guys. Oke, pengambilan hal awal dimulai, guys. Ini tadi Mas Yunusnya pesan kalau memotong yang bagian atas ini jangan terlalu pendek ya Mas nah, Mintanya tadi juga yang bagian bawah nanti dikasih nol sih Jangan terlalu naik katanya Makanya saya gak berani bilang ini mau potong model apa Tiga aja nanti jadinya Oke okay, pengambilan tahap awal sudah selesai. Oke okay, guys, ini ya diambil di atas telinga kira-kira tiga jari guys. Oke okay, memutar tiga jari sampai belakang. Pengambilan tahap kedua di bagian tengah guys, menggunakan was. Nomor satu guys ya, langsung dari bawah ke atas guys diambilnya, biar cepat soalnya ini live. Gak tau ini tadi Mas Yunus mimpi apa datang-datang potong -datang ke sini, dibikin live sama Loren. <guruh> gero gidi ya guys wah aku mau di upload nih rasanya kayak gitu kali guys oke pengambilan tahap kedua sudah selesai guys oke guys pengambilan tahap ketiga tanpa menggunakan fast langsung nol ya tadi mas Yunusnya minta yang paling bawah ini nol jangan terlalu tinggi mas Loren yang untuk nolnya oke dibikin kira-kira setengah senti kali guys. setengah senti ya. haluskan gradasinya guys agar tidak terlihat ada garisnya oke okay. selesai pengambilan tahap akhir tahap ketiga guys selesai guys nol dinaikkan ke atas kira-kira tiga jari guys ya sampai belakang paling bawah nol ini sudah terbentuk guys tahap awal untuk berikutnya bagian kanan ini sebelah kiri guys ya, bagian kanan dan bagian belakang nanti diambil saya cuma di bagian belakang mungkin guys ya. Kalau di sebelah kanan saya ambil kalah dengan pencahayaan dari luar guys, saksikan sampai selesai ya. Oke okay guys berlanjut mengambil yang bagian belakang, ini nanti diambil dari bawah kira-kira setengah dari body kepala guys. Permintaannya Mas Yunus tadi Nanti yang belakang dinaikkan setengah kira-kira dari bodi kepala Oke okay. Diambil guys ya Saksikan Gunakan sisirnya untuk menahan rambut yang bagian atas guys ya Nah Lihat ya, ya. Oke okay. Perhatikan Agar tidak terlalu naik nanti mengambilnya Oke okay oke okay. oke okay. ini guys ya atau guys barangkali ada yang mau belajar memotong rambut bisa langsung saja ke sini ke barbernya lore nanti lore ajarkan memotong sudah selesai guys pengambilan tahap awal yang bagian belakang oke okay. Ini masih terlihat berbentuk garis ya guys, nanti diperhalus lagi gradasinya dari bawah ke atas guys ya, agar tidak terlihat tumpukan menebal di sini ya. Lanjut pengambilan tahap kedua dengan fast nomor 1 ya guys, diambil pas tengah guys. Untuk menyamarkan gradasinya ya guys Nggak tahu ini nanti Jadinya model potong daya rambut apa Tapi kalau saya perhatikan nih guys ya Mirip-mirip kayak mandarin gitu Memang mintanya mas Yunus kayak gini sih guys Oke pengambilan tahap kedua sudah selesai Yang bagian belakang untuk berikutnya Yang paling bawah guys Nol tidak menggunakan pas ya Oke langsung aja nom, guys. Oke sudah selesai guys Pengambilan yang bagian belakang Berikutnya Mengambil yang bagian atas Tadi mas Yunus maunya diambil dikit-dikit aja, oke okay, nanti di lihat dulu ya guys, body bagian atas. Oke okay, tahap berikutnya awal dari pengambilan yang bagian atas, ini tadi dihabiskan dulu ya guys, disamarkan gak garisnya dari bawah ke atas, ini masih terlihat menebal garisnya guys, diperhalus dengan gunting sasak ya guys. Jangan terlalu banyak menggunakan gunting sasak, guys. Nanti biar rambutnya tidak rusak, hmm. ya. Cukup, diambil secukupnya dengan gunting sasak. Oke, selesai. Ini nanti untuk tebalnya dikurangi apa tidak, Mas Apa cuma dikurangi panjangnya. panjangnya? Panjangnya minta dikurangin guys, tapi untuk tebalnya tetap katanya. <tuh> Bagian tengah yang atas sudah diambil sama Loren. Bagian atas yang sebelah kiri sudah diambil sama Loren. Ini pengambilan yang atas bagian kanan guys. Oke okay. sudah berkurang panjangnya guys. Nanti dilihat lagi ya. Mas Yunusnya puas dengan hasilnya ini apa masih belum tetap di penuhi? Permintaan atau kemauan si pelanggan agar pulang sepulang dari Barbernya Loren itu dengan hati yang berbunga-bunga karena hasil potongannya maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Gimana Mas Yuse? Cukup sekian? Apa masih kurang? Cukup, cukup ya? ya. Oke okay. Mas Yunusnya sudah merasa cukup guys ya. Ini nanti minta dikasih skin ya Di garis bagian atas Oke okay guys selanjutnya Loren akan Membuat skin di atas sini guys ya Sama membuat drip di bagian kening Soalnya Mas Yunus minta dikasih skin guys Oke okay guys, selesai, kita saksikan sama-sama ya guys, hasilnya kayak gimana Gimana Mas Yunus? Sudah selesai? Sudah ya. Puas dengan hasilnya? Mas Oke okay guys, satu pelanggan sudah Loren selesaikan permintaannya dan Mas Yunus menjawab puas katanya Oke, okay, agar guys, guysnya yang di rumah tidak penasaran, mari kita lihat dari dekat ya, guys. Cakep, keren banget, guys. Ini saya tidak tahu, ini mau dibilang potong gaya rambut apa ya. soalnya ini asli permintaannya mas Yunus kayak gini ini skin kita ya, drip bagian depan ini sudah di drip ya. oke okay. gimana guys oke okay, gak oke okay banget katanya tau ini pulang nanti nyanyi-nyanyi mungkinnya sampai rumah oke okay guys sudah kita saksikan sama-sama selesai selamat menyaksikan Guys, untuk kalian semua, para subscriber nyalakan Jenner. Salam sukses okay, untuk semua. Bye bye.